Ini adalah garasinya Apple pertama kali Apple dirakit Apple 1 bareng Steve Jobs sama Steve Wozniak. ini tempat tinggal masa kecilnya Steve Jobs kayaknya. nah biasanya untuk para pegandung teknologi developer gitu ya software engineer itu biasanya kiblatnya itu ke uh, Silicon Valley ya itu banyak istilah oh kita ke Silicon Valley mau lihat startup dan lain sebagainya tapi sebenarnya Silicon Valley itu apa sih nah di sini saya sudah duduk bareng sama Mas Arya di Silicon Valley ya Mas Arya ini adalah uh, salah satu engineer idola yang tinggalnya di kawasan Silicon Valley, jadi kita tanya aja langsung Mas Arya, kira-kira Silicon Valley itu apa sih? Definisi Silicon Valley nah. itu adalah merujuk ke daerah Santa Clara dan sekitarnya. Oke. Okay. Utaranya biasanya San Mateo, San Mateo. Selatannya San Jose. Hmm. Biasanya San Jose tapi diucapkan San Jose. Oke. Okay. Nah, San Francisco nggak masuk? San Francisco itu sebenarnya adalah satu kota Oke okay. jauh di utara mm -hmm. kemudian biasanya kita menyebutnya sebagai San Francisco Bay Area atau wilayah teluk San Francisco Oke okay. patokannya kota San Francisco tadi ya. utaranya kita kasih nama North Bay, North dan Bay. Dan timur itu East Bay, East Bay dan ke selatannya San Francisco itu South Bay, South Bay. Silicon Valley itu adalah bagian, dari, bagian South dari, dari South Bay, oh jadi sebagian dari San Francisco yang masuk ke Silicon Valley nah kalau untuk uh, jaraknya sendiri kan kadang-kadang uh, ada orang yang uh, dia nyampe di Silicon Valley eh sorry kadang-kadang ada orang yang dia nyampe di San Francisco terus uh, saya, saya sendiri juga mengalami kan sampai San Francisco terus saya hubungi mas Arya mas kita ngopi bareng dong ya, saya di San Francisco nih di SF nih terus mas Arya bilang beda gitu kan besar apa dan uh, jaraknya untuk jaraknya sendiri antara San Francisco San Jose dan lain-lain saya kan domisili di Mountain View Mountain View mm -hmm. Jadi kalau ke San Francisco itu perlu sekitar 50 Kilo 50 Kilo Dan itu tentunya perjalanan yang perlu perencanaan kan Iya yeah. Jadi sering kadang-kadang teman-teman yang kurang mengerti mm -hmm. Mereka mengontak Eh kita lagi di San Francisco nih ya, Kita yeah. makan atau Ngopi Itu tidak bisa serta-merta datang <laughs> Oke okay. Itu kurang lebih sama dengan teman yang di sekitar Menteng Jakarta Pusat mm -hmm. Ngajak ketemuan padahal kita sedang di Bogor Di Bogor uh, Jauh ya Ya, cukup jauh dan butuh waktu Dan biaya yang cukup besar juga ya Nah kalau untuk uh, sin teknologi nih Di Silicon Valley sendiri uh, Boleh dijelaskan nggak gimana Pertama-tama banyak startup Atau perusahaan besar yang markasnya memang di San Francisco San Francisco Twitter, Twitter Google, Airbnb, Airbnb. Salesforce hmm. Tapi ada juga kebanyakan startup yang lebih berbau Silicon Valley biasanya di South Bay artinya di Silicon Valley tersebut hmm. kita lihat di San Mateo ada Survei Monkey Survei Monkey kemudian kalau selatan sedikit The Racco City itu ada Oracle, ada Evernote uh -huh. kemudian terus selatan sedikit lagi uh -huh. di Menlo Park itu ada Facebook Facebook kemudian Palo Alto Palo Alto ada Universitas Stanford Stanford perusahaan yang dulunya lahir di Palo Alto uh -huh. yeah. Facebook dan sebagainya ada juga Palantir yang sekarang masih di uh -huh. Palo Alto kemudian selatan lagi Mountain View terkenal, terkenal, Mountain terkenal view, karena Google Google, dan setara lainnya Lalu ke Santa Clara, di sana ada Intel, ada Megafee hmm. Sampai ke San Jose, ada di ada Cisco, ada Aduk. banyak <laughs> Oke okay. Jadi itu dia cerita singkat kita uh, tentang Silicon Valley Semoga bermanfaat